Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Deddy Rosadi dari channel Derasa Otomotif Saudara-saudaraku so, di kesempatan kali ini saya ingin mereview sekaligus memasarkan mobil tahun 2010 yaitu Toyota Avanza tipe G bertransmisi manual mobil ini saya jual insya Allah harganya murah banget kita jual harga bajong aja saudara-saudara so, Insyaallah bisa menjadi bahan rekomendasi buat saudara yang akan membeli kendaraan. Tapi Insyaallah mobil ini nggak bekas tabrak ya, tabrak besar, eksiden besar atau bekas banjir. Insyaallah mobilnya aman. Ya saudaraku, ini mobil ada Avanza tahun 2010, bertransmisi manual, warna silver, pajaknya di bulan 11 <coughs> plat A, plat A Tangerang Kabupaten. Ya kondisinya saya bacain lecet-lecet di sini, depan, bemper depan-bemper belakang bemper depan fog lamp fog yang satu agak butet ya bemper depan, lecet spion, spionnya ini dikaretin tinggal dirapihin aja ganti kalau enggak Sepion ini, estimasi saya sekitar satu setengahan, kurang lebih Ban-ban masih cukup tebal Masih 70% <tuh> Ya saudara-saudara, ini untuk interiornya sudah di door trim Di door trim, sarung jok MB Tech tapi nggak asli ya, nggak paten Masih bisa dilepas untuk interior masih cukup bagus, ya. Nggak ada masalah. Untuk di bangku-bangku belakang pun masih cukup bagus. Konsol box tersedia, Dalaman masih cukup rapi. cuma tinggal dipoles aja, disentuh lagi. Polesannya yang bagus, biar modelnya bisa enak. Ini ya, agak berkarat dikit Di belakang Di belakang berkarat dikit Ini Saya buka Ini Si, jujur nggak bekas banjir nggak bekas nabrak cuman ini karatan aja sih di dalam-dalamnya masih bagus semua dalam-dalamannya masih bagus semua cuman ini agak karatan aja ini dirapihin disol lagi bisa masih rapi masih ketemu kenapa saya bilang nggak bekas nabrak karena disini sealer-seelernya masih utuh ya di bagasi di bagasi masih utuh semua seal sealernya masih utuh, enggak ada bekas potongan ya. Di sealer sealernya utuh enggak ada bekas potongan. Cuman di sini aja yang karatan, kalah dia. Ya saudara, -saudara. berikut yang saya reviewkan mobilnya saya jual harga. Oh ya, yeah. ini ini PR-nya ada lagi di sini. Ini di fender belakang sebelah kiri ada karatan dikit dirapihin lagi bisa Didop. eh di apa sol ya disol disol dan di sini ini karatan nih di di, di lisplang, sebelah kiri ini gampang ini ya saudara, -saudara. ini lisplang sebelah kiri itu aja sih Dandanya Ini sebelah kiri Kalau untuk mesin Untuk mesinnya Kita cek Di mesin Tab mesin Ini masih masih ori ya kapasitas masih ori enggak ada yang sambungan sih saya lihat untuk di bullhead bullhead nya untuk di bullhead nya masih ori deh Masih ori ya Gak ada keriting-keriting Ya masih ori Daleman semua masih ori nggak ada yang keriting Sasis pun masih asli nggak ada yang keriting Asli ya ya enggak ada yang kena ya kalau menurut saya sih masih asli untuk kabin bullhead sasis semua masih lempeng enggak ada yang bekas pengok-pengok enggak -pengok, ada saya udah lihat sampai ke kolong-kolongnya Insyaallah mudah-mudahan penglihatan saya nggak salah untuk mesin pun masih langsam rembes pun kayaknya sedikit doang ya enggak ada rembes rembes atas deh cuma sedikit atas nggak enggak enggak ada enggak berpengaruh nggak ada masalah ini cuma kotor doang kayaknya mesinnya ya mesinnya masih kering kok cukup bagus kalau oh, ini kotor ini kotor aja sih Hai enggak, enggak ada masalah ya untuk mesin Langsam nggak engine mounting pun masih enak paling kayak kaki ya kayak kaki kita cek deh ini kita jual harganya 80 juta aja tahun 2010 bulan 11 kotor nggak biasa ini oke okay. apa saja? tahun 2010 80 juta aja jual bajong kali aja ada yang berminat mobilnya di rapihin lagi dirapihin sendiri terima apa adanya ya kita jual 80 juta barangkali ada yang berminat tahun 2010 apa saja? kondisinya tinggal ngerapihin sedikit nggak terlalu banyak estimasi saya 3 juta udah atau 4 juta udah rapi banget ini 4 juta udah cukup bagus udah udah udah udah dapat mewah ini 4 juta ya bang ya 4 juta mah udah rapi banget ya kurang lebih ya 3 juta 4 jutaan ada ya yang belakang-belakang juga tuh yang karatan oke okay, baik so, saudara ya barangkali berminat langsung japri saya Mudah-mudahan harga tersebut bisa menjadi bahan rekomendasi. Akhirul salam. Apabila ada yang kata-kata yang salah, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Apabila ada yang kurang, mohon maklum adanya. Tapi insya Allah, prioritas yang saya bacain yang besar-besarnya aja ya. Oke, saya tutup. Wa Alaikum Assalam. Wa Alaikum Assalam dan sejahtera dewasa otomotif